Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban halaman 104 Bahasa Indonesia kelas 4 Baik, di halaman 104 ini ada empat soal yang perlu adik-adik jawab <coughs> Untuk menjawab soal ini Adik-adik perlu melihat ilustrasi yang di halaman sebelumnya Ya, di situ ada ilustrasi tentang sebuah keluarga Kemudian di atas uh, meja keluarga disebut ada uang yang sangat banyak sekali Baik, akan kita bahas satu persatu jawabannya Untuk soal yang pertama Perhatikan ilustrasi pada pembuka bab 5 ini Apakah yang kalian lihat? Coba ceritakan Jawaban saya melihat sebuah keluarga kecil yang terdiri dari bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Kemudian di atas meja ada dua buah celengan, yang mana bentuknya ada ayam serta rumah. Selain itu, ada juga uang kertas dan koin yang siap dimasukkan ke dalam celengan. Setiap anggota keluarga terlihat memiliki keinginan mereka masing-masing. Dimulai dari bapak yang duduk di kursi roda dengan uang ditabungkan, ingin bisa menyekolahkan kedua anaknya hingga sarjana. Ibunya terlihat hanya ingin menabungkan uangnya dan berharap tabungan tersebut dipakai saat genting atau terdesak. Anak laki-laki terlihat menginginkan sebuah bola apabila tabungan di dalam celengan banyak, sedangkan anak perempuan menginginkan sebuah laptop jika tabungan sudah banyak. <tuh> Untuk Adi Kusuma ini tidak usah ditulis ya adik-adik ya. Baik, soal yang kedua, apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja? Jawabannya pernah. Uang tersebut masih dipakai hingga sekarang walaupun ada uang kertas baru. Tahukah kalian kegunaan benda berbentuk ayam atau rumah yang ada di dalam gambar? Jawabannya, tahu. Benda yang berbentuk ayam dan rumah sering disebut celengan. Kegunaannya adalah untuk menabungkan uang agar saat berada di situasi terdesak, kita bisa menggunakan uang dari celengan tersebut. Berikutnya, pertanyaan yang keempat. Menurut kalian, apakah gunanya uang? Jawabannya, gunanya uang adalah sebagai media transaksi bila membeli atau menjual barang-barang yang kita inginkan. Nah, itu saja adik-adik untuk kunci jawaban di halaman 104. Nanti berikutnya akan kita bahas di halaman 105. 109 ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.